Tak setia militan dan wibawa Resimen mahasiswa tak kena putus asa Untuk menjalankan tugas suci dan mulia Demi bangsa dan negara Pancasila of Thank you.